Bunal bunal nah, sekarang berangku dua minggu ku dua udah benar-benar sekarang 1.144 gram ya. Kalau aku tidur kayak gini, aku lihat di atas, ya berat gitu. Jadi aku mau tidur kayak gini kan? Jadi syoda akunya setiap kali pushin pushin. Jadi waktu aku bangun di sini sakit tuh, gitu, nang sini juga sakit. Tapi gak apa apa, baiknya aktif banget. Akhir-akhir ini mainnya kickboxing gitu di sini di sini ya punch, kicking gitu jadi walaupun aku nggak pegang aku merasa susah nafas gitu dari sini aku bisa lihat bentuknya goyang-goyang gitu jadi di dalamnya kayak gimana gitu ya udah kepalanya ku di bawah jadi aku lebih aman dulu uh, dokter bilang kepalanya di atas gitu jadi aku ag agak khawatir soalnya menjadi se style sekarang aku aman gitu ya lihat tuh kayak gini ini cewek tapi dari sini aku lihat perutnya mau keluar gitu ini kayak apa ya kayak cowok kan simbol cowok tapi iya kayak kayak gini dia tuh walaupun aku pakai apa ya baju tapi orang-orangnya udah tahu aku hamil gitu. Padahal mereka nggak diet. Tas itu ya, mak makan Ya jadi ya udah gede gitu ya. Oh, gimana nih? Ngapain saya? Ngapain? Oh, ngapain deh. Lagi gede udah ini buatan aku guys. buatan aku ini. banyak aku ini. Udah gede. Terakhir kita nge -vlog. kapan? Kamu nge -vlog? bulan kelima gak Mulan masalah kelima ya? ya. sekarang udah beda banget ya guys ya. bulat banget ini guys. orang-orang bilang panas. apa ada yang bilang cowok gitu ya. padahal ini cewek kata dokter ya. tapi kalau sewaktu-waktu ini berubah ya kita nggak tahu ya karena ini kan pemberian ini titipan dari Tuhan. <laughs> nah dia tuh ini. udah nggak ada itu loh. pusarnya udah nggak ada ini ya. udah. flat banget ya? udah bener-bener rata ini. mungkin beberapa bulan ke depan nih makan makin gede kan jadi nanti pusernya, ini pusar aku kan kayak gini nih coba lihat pusar aku kayak gini ada lubangnya kan dia nggak ada ini udah udah rata gitu udah kayak jalan ini jalan habis dicor gitu ini bulat banget ya bokongnya gede juga ini hmm. oh, bokongnya gede ternyata iya Caranya. iya kita kalau lihat dari apa ya depan hmm. ya kayak gini kan sini nggak ada itu nggak ada apa itu Kubire nggak oh, ada sayap. Gak ada sayap. Gak ada sayap, gak bisa terbang gitu. <laughs> Enggak, di sini Dulu aku kayak gini kan. Pinggul, pinggul, pinggul. Hmm. Pinggulnya gak kelihatan Ini berat badan kamu tambah berapa? Sebelumnya kamu berat badan berapa? Sebelum, sebelum hamil. Sebelum 52 ya. 52. Sekarang? Nah, ya, sekarang 59 ya. Tambah 7 kilo guys. Jadi hmm. tiap hari itu kayak gini ya. Jalannya begini Ah. Tapi posisi aku nggak begitu kan. Masih ya, ya, apa ya street gitu? Nggak tau, kalau aku lihat ibu-ibu hamil tuh jalannya begini guys, kayak gini Enggak ya, ini makasih ini ya, dadanya gede, perut-perut Perut begini kali ya, ini tiap hari dipegang-pegang, ini dia gerak-gerak guys Gerak-gerak, ya? tendang-tendang ini Ini kepalanya ada di bawah sini guys, kepala, ini sini kepala Terus di sini ada, bagian sini ada bokongnya kayaknya Bagian, bagian kaki di sini, ini kaki nih ini kadang-kadang mungkin bagian pundak kali ya di sini ya Soalnya kepalanya hmm. ada di bawah sini Nambahinnya, badannya umput banget Jadi hmm. kakinya di sini gitu kan Bisa dekat ya, wajah gitu ya? Iya, muka oh. gitu Gak kayak kita orang dewasa ini. udah tua gitu kan Udah bawa bau tanah Itu jangankan tulang yang keras Kepala juga keras dan sikap juga keras kan Kalau udah bau tanah Iya Kalau bayi kan masih ini ya, masih Ya, bisa diaturlah sifatnya, sikapnya. Yang enggak kayak kita-kita ini, yang udah tua bangka enggak mau dengerin orang gitu, sok tahu gitu ya. Kenapa apa ya? mau pecah tuh? Tuh. Oh, mau pecah. Apa enggak ketarik kayak nggak, ini ya, kayak, kayak rambut gitu ya, kayak ya. karet ya kayak Tapi karet karet untungnya yang enggak ada garis-garis kan? G iya sih kamu enggak ada garis-garis. Garis. Mungkin belum kelihatan makin gede kan Bungin makin jari makin jari ketarik gitu lah. ya. Atau mungkin garis-garisnya setelah itu, setelah orang melahirkan kali ya. Enggak, enggak. Sebelum kan... Sebelum juga ada? Iya. Mungkin ini... Ya. Sampai sekarang enggak apa-apa. Mungkin perut kamu elastis. Kayak karet gitu. Jadi bisa gede, bisa kecil gitu ya. Hmm. Gitu ini samping. sebenarnya kutut banget loh ini. Ya, Mas, Aku mau pas. lupa semua. Jangan <laughs> buka di sini, seh. Dia <laughs> yang ngefloksi. Semuanya enggak enak gitu. bukannya bukanya... nanti. nanti ya, bukanya nanti. Iya. Ini perutnya. Gila. Hmm. Beneran, ini, ini pas aku pegang jadi guys. Cua, ada susu ya. gitu, kan? Ada yang gerak, gitu. Kalian kalau nggak pernah megang ini perut perut ibu hamil, itu keras, guys. Jadi, di dalam itu ada isinya. Uh, iya, ada air. Ada air. <laughs> air dan... Nggak? Kalau air Airnya juga. Kalau air itu kan ini, ya. Kalau kita... Oh, kalau Sekarang. Gula -gula. Kalau air itu pas kita pencet, gitu ya. Kan kayak balon, oh. gitu ya. Bisa ditekan. Kalau ini nggak keras, gitu. Jadi kita ngerasa nih keras di dalam ini, jadi nggak opong. <tuk> <tuk> tapi ada bagian kan, ada Ana di sini, tapi di sini lebih ah, umpul jadi mungkin di sini ya gitu, kan Oh ya, yeah. ini bayinya kadang-kadang dia nih. Dia mau menghadap, kayak... menghadap oh, yeah. ke dalam gitu, menghadap keluar atau menghadap ke atas gitu ya. Jadi hmm. pas dia paling-paling terasa itu, pas dia menghadap ke atas, menghadap ke atas kan kayak gini. Hmm. Nah, si pundak ini. Kita terasa kok di sini dia gerak-gerak. Kadang-kadang kita bisa apa ya pegang goongan? Soalnya bunyi kayak keluar kayak gitu. kayak oh. agak-agak di sini agak lonjong Miring, gitu. Ya. Lah. Miring di sini yang lebih keluar tuh bagian sini. Sekarang sih kelihatannya bulat kan? Ini sekarang, sekarang kelihatan dalam kan? Iya. Yeah. Oke. Menghadap... Oh enggak, di sini lebih tinggi Ada? nih guys kalau kalian bisa lihat. Di sini lebih tinggi. Oh iya iya, disini, sini sini sini. Di sini lebih tinggi. Lalu, ya. oh. Gak kelihatan ya, yang saya nih. lihat lihat gini deh, lihat gini, samping gini. Bukan di samping. Kayak gini. Ah, enggak tahu lo kayak gini. Gak <laughs> oh, itu. <laughs> iya deh. Ah. Gak, gratisan beneran. Agak di sini tuh agak miring Gak, ya, di tengah. Iya, datang ke sini. Dia datang ke sini. Iya, iya. Aku mau rasa lo. Kamu berasa? Gimana kalau aku kamu... dari sini? Enggak, enggak. Waktu kamu menikmati, menikmati. <laughs> apa ya menemani oh. aku oh. ke dokter ya dokter bilang apa sih Oh ya guys jadi tuh kemarin waktu kita ke rumah sakit pas cek kehamilan itu kan kita dicek ya apa sih namanya itu yang bisa lihat ya? kita gitu? ah yang bisa lihat itu ya jadi si bayinya itu menguap kayak gini yeah, guys no. ah. beneran gokil banget sumpah gokil banget ini ada nih ada fotonya nih fotonya yeah, kayak yeah. gini Guys ini dia hasil tes morning. Ini muka bayinya, tapi mungkin gak kelihatannya ini kepala di atas. Nah, sini jauh, nah ini matanya, matanya dua kan? Sini, sini, sini. Nah, ini hidung, ini overhead, kangkangnya. Jadi, tangannya mau kabar dia face gitu, muka dia gitu. Nah, ini mungkin lebih jelas ya, ini bentuk mukanya jadi kuparanya sini jauhnya di sini nah ini mulut ini hidung ada dua lubang kan ini matanya dua sini sini sini bentuknya kayak mirip siapa ya ini dari samping ya ini tangan nih ini hidung dalam mulut matanya ini forehead kepala ini pundak hidung mulut jauh pipi mata gitu Tuhan beneran dan itu udah kelihatan wajahnya mirip siapa Yo yang nggak pernah lihat foto kayak gitu mungkin bingung ya kepalanya di dimana yeah, yeah. wajahnya di mana gitu itu sebenarnya agak susah ya kalau video dia bergerak itu mungkin kita bisa ini imajinasi tapi kalau foto doang mungkin agak susah ya soalnya kita lihatnya pas ada videonya yeah, kan? video. Oh, jadi video pas dia ngopi gitu <laughs> Itu hidungnya kelihatan kan? Ada hidungnya, ada matanya, ada kepala Lidah juga Lidanya. kelihatan gitu ya. Lidahnya lidah bayi Nah, kayak gini, gua gua gua Ini pas kalau tiduran tuh lebih terasa banget Beneran. Iya Waktu aku makan buah-buahan, hmm. dia apa ya, terlalu enjoy ya Jadi, ya kayak gini senang gitu, ya, senang gitu senang gula-gula Tadi itu aku sempat megang juga, dia kayak ini ya, dalam tuh kayak boxing gitu Bohong, wow, iya, aktif banget. Gokil, gokil. Huh? Kalau teman-teman yang punya bini kehamilan gitu ya, coba kalian rasain deh dari hari ke hari, dari minggu ke minggu itu perbedaannya kayak gimana. Dulu tuh nggak terlalu terasa beneran, hmm, iya, dan ya? lebih empuk sekarang tuh benar bener keras, keras. dan gerak-gerak bayinya itu bener-bener lebih apa ya, lebih lebih sering dibandingkan sebelumnya. Iya, tiap malam kan aku pegangin pas tidur, hmm. pegangin perut ya kalau yang lain mak huh? ah. apa sih? setelah udah lama nggak update gimana jadi coba kalian komen di bawah bedanya sama video yang terakhir tuh kayak gimana pasti ukurannya udah semakin gede sih ya kalau aku lihat tapi nggak tahu kalau dari video gimana kelihatannya makin gede enggak apa huh? itu oh guys sampai sini dulu bye bye bye, -bye. Eh, boleh nggak aku tutup Iya eh, boleh. Asal nutup ya vlog orang ya. Itu perutnya, iya itu beneran ini perutnya nih sini kan. Oh, aku lebih deket perutnya.